Halo oh, selamat pagi teman-teman kembali lagi di vlog saya pagi ini kita ala ala San mori <SILENGALANAN> uh, hari ini hari minggu kita lihat hati uh, di kota Surabaya. Dari minggu ini, seperti apa? Karena liburannya double, ya, kemarin ada merah hari Sabtu. Kondisi jalanannya pagi ini ya lumayan sepi-sepi nah, amat, garam merah merah amat. Ada yang sayuran lampu merah. di jalan Soekarno ini nggak nyampe habis bisa tadi jalan jalannya masih kayak gini. Panda kali ini saya pakai scope ya, teman-teman. Sudah -teman. agak kotor eh pakai... sempat cuci kemarin. <tuh> Jadi scope ini kalau punya saya, entau kenapa mungkin ada alat teman-teman. Tahu. Tangkas oh, cuma 80 lebih dikit. Ya berarti turunnya. salah <laughs> Ambos saya laga ya. Biasanya kalau Ambon pagi-pagi itu ramai ini, hari biasa. Ini hari Minggu jadi ya. Sepi, sepi, sepi, sepi, sepi. aku ya kaya bahasa Indonesia kaya bahasa Jawa ya. nah ini ya kasih olahraga ya lewat kau kau lewat galaksi Ada jalan melintang ya. Tapi aku orang ya orang orang guys. lewat. bác kia nghe nè nổ thật Assalamualaikum, saudara. Apa Wow, ramai sekali. pedaku kemrotok, pecahu <laughs> kemrotok, ciri khas, ciri khas, sudah roto. Tadi aku penasaran di sini teman-teman kemarin. Apakah Minggu kemarin aja ini sepi? Apa memang setiap hari Minggu sepi? Kita ke sini lagi ternyata memang di sini sepi, nggak ada orang koes. Jadi sudah terjawab di video saya yang kemarin memang di sini yang stres sepi enggak kayak di uh, jembatan penjeran agak rame lanjut ya Sepi di sini, Sepi. kompleknya ITS. Sebentar pagi. cuma lagi flu mungkin teman-teman dengar tahu apa suara aku atau bintang ya, kirung boleh total kemuliaan suaranya masih bintang sepilek pilek jadi mau kuas belum berani aneh kita lihat uh, seputaran ITS jalanan di Surabaya setelah dua hari libur naik biasanya kan si libur kan instansi-instansi tertentu ya naik kayak tempat kerja aku kan hari Sabtu si masuk jadi aku naik libur gini sih yuk enggak kok ya instansi terkait sing dari sabtu itu sleepful. Jadi kalau momen ini wingi mungkin biasa sah bagi mereka ya. <laughs> oh api gas nyarap guys Api gas nyarap guys Oh ada gini saya, thumbnail thumbnail wohh habis guys tangi turu terus meraih ini kewari pakuan mall wohh ada bis bagong ada bis bagong Ternyata sekupi kita, wes, tigis berumur enam tahun, tujuh tahun, enggak salah ya, perkiraan sama itu yo ya, naik mesin je, naik-naik, cuma gede-gede nih. Koyo, koyo mari dikepunya, kau merowo atap. Tuh, tuh, tuh, tuh gawe enak gak nyaman blast suarane maksudku gawe oh. ngebut ngebut jauh gak enak karena ada esok ngebut cuma enaknya ke anu apa oh gak aneh kok gede jadi tadi enak aneh oh, nak, doi jago ingin merene kanan, namanya jurus ini, nggak awan kok gini ternyata, jarang-jarang salah bolik lewat gini, ikut bentuk ternyata. YouTube Jan Gul Ahahah pedang jauh mantap jiwa rame nanti mungkin aku ganti sepeda ya min dukungannya -teman ya teman-teman ya biar harus semua terus kayak video ini mungkin ada saran mau tempat mana yang tak datangin di Surabaya atau tidak si so komen di bawah tak tekanan ini terdih terdih omas ya guys burung patek sehat tempurat so Sampai tempur kecil, so. pilihlah jembatan. Pokoknya, ramai ya! Ayo dulu tak make up. laut tak make up? Oi, Kau order yang dino biasa biasanya yang enggak sepe juga walaupun liburan double paling wong-wong ini ya malas metuk kayak aku ini malas dolin dolin aja toto omah dulu kerja, ya, gak enak Mungkin nang hmm. ini karena loro, ya, loro ya budal. Ikan kan pakai. Ayo motor ikan pak dulu. Tadi tuh, yang pakai males masuk ya. Oh, pagi tidak sepiro dan sepiro rame. Biasanya okay, rame nanti ini. adalah dalam kubus biasa WS lewat ini isu-isu jam setengah limau ini ini sak kerja ini jam 6 luisiti, wana... Lui udah tutup langsung siap siap kerja hari minggu ya udah jam udah ada ngaruh istri Jok, bahan gulai panganan yang sekitaran gini, kampung nelayan ini pinggir laut. Ini. Oh, wow! Oh, oh. keropok krepek crispy kerapu tau oh, pokuyaraneh <tuk> keropok agak kayak okay. Pusate loh wow agak okay, wow iwo teman agak okay, keropok tuh cuman keropok hasil laut kayak gue harus coba tarek Ternyata, oh, ternyata, oh, ramai tambah doang. Oh, ternyata. Oke, lah cukup, bro. lewat gini. Kakak boleh Nggak udah, guys. Nggak nanggung. Nggak -nang, udah. ini ini, ini, ini, ini. Ini masuknya jembatan ini, nggak melihatnya. Duran, bagi pecinta durian aku enggak sih enggak senang mobil tahun miroi bagi sini numpak mobil kayak nih? cerita pengalamannya guys coba nancur mobil ini rasanya kurung numpak apa aku kata nyoba numpak tapi nyading bingung apa rasanya Roda saja untuk kasih woi, untuk oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, asli pikir laut nih eh. sepedaan nang pinggir laut pas di laut yang <guluh> gak apa ya, banyak, her eighty fifty